sudah dari perguruan manis ya udah manis belum manis lupa kok nabur gulai tadi Hai tetap Hai hai hai hai hai Hai mabok apa ini deh haneh Allah kiri PRT semangat kita masih lanjut dan kali ini kita melewati pohon dari pohon pohon yang bang sebang jamet baterai lah. hati hati Dekat cukup ada Ya Aduh. Kata -kata panjang jalan tapi sudah Setidak-tidaknya beban barang bawaannya berkurang. kita menemukan spot cantik Perjalanan menuju ah. Meruyan cukup melelahkan sekali ah. mereka sudah main merendam merendam-rendam saja renang lu mana penyeberang ha? ini mana? jalan ke atas mana? tahu enggak kok perjalanan kita masih lanjut kita menuju uh, Murian spot yang paling cantik perjalanan masih kita lanjutkan cukup mengasikkan dan menguras tenaga. tapi semua itu akan kita bayar dengan landscape atau pemandangan yang cantik nanti dia ya. ada penasaran? boleh aja nanti ya. sebagian tim udah duluan. Pakai film India. Oh. Mana jalannya? Kita jalannya. Kalau salah jalan ge paling kita jadi orang maras. Bikin kakak. Aw oh, bener, ria. Ya. Kunang rubah KTP ku tuh. Ndak, Bi? Mau ikut dak? Kita menemukan ada stiker itu apa sih maksudnya itu ada apa maksudnya nih bang ada 13 maksudnya apa sih gimana terus saya tidak sanggup lagi pak gimana bi Dia udah buka cilbab guys <laughs> Ternyata Spotnya masih lanjut Tuh Padahal Pak RT udah Udah nggak sanggup lagi katanya Tapi karena demi Spot yang cantik Jalannya semakin semangat Padahal kalau diperhatikan jalannya dari sepoyongan <laughs> Tuh udah Kita baru sampai spot ini Tuh masih ada yang main Turun Dia udah leteh Dia udah leteh Leteh letih <laughs> Kita masih lanjut mengisi Bebatuan ini untuk menuju spot meruyan. Kita harus hati-hati karena batunya licin. Perjalanan yang sangat menelakkan dan begitu menguras tenaga api.